Halo sahabat Halomel Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Halomel Studio. Halomel Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021 untuk kita semua. Kiranya tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan kita bisa menjadi pribadi yang tetap bersemangat untuk belajar dan berkarya. Oh iya teman-teman, kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Siska Narulita. Beliau adalah brand eh dari Posibisi ANSP di Kota Baru Parahyangan Bandung. Beliau dan tim cukup banyak mengadakan pelatihan untuk membekali nasabah dan calon nasabahnya sehingga dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Mari kita sambut Ibu Siska Narulita. Halo Bu Siska, apa kabar Bu? Halo selamat siang Bu Mel. Selamat siang, sahabat Halomel semuanya. Selamat tahun baru. Semoga di tahun 2021 kita tetap sehat, kita bisa lebih sukses lagi ya. Amin. Amin. Bu, sehingga, kita semua tahu bahwa perkembangan dunia IT ini sangat pesat dan mempengaruhi banyak aspek. Kalau dalam perbankan gimana nih Bu? Ya, e, mengenai e, IT di perbankan itu sangat diperlukan sekali ya Mel ya Kenapa diperlukan sekali? Karena untuk perbankan, untuk transaksi apapun itu akan selalu menggunakan IT Tentunya IT-nya harus canggih dan harus lebih e, update, lebih terdepan dibanding yang lainnya gitu. Jadi dengan kata lain, IT itu merupakan jantungnya dari suatu perbankan karena benar-benar kita harus memiliki sistem yang cukup baik ya tentunya karena kan sahabat halomel sekalian pun jika misalnya mau transaksi perbankan baik itu pembukaan rekening ataupun transaksi yang lainnya pasti harus menggunakan IT. Dan IT-nya pun harus sesuai dengan kebutuhan sahabat halomel dan para nasabah posisi NISP tentunya. Oh iya bu, teman-teman kami di alumni IT Maranatha banyak juga loh bu yang menjadi software engineer di OCBC NISP. Coba saya sebutkan beberapa nama ya bu. Iya iya boleh bu. Ya. Ada Jonathan Irawan, SISP. Apl Munanto, William Saputra, Chandran Chandraingsi, Francisca Octaviany Komalasari, Yulianti, hmm. dan ada Dani Agus Wahyudi. Mereka software engineer di OCBC NISP. Bu, wow, boleh nggak cerita awesome, tentang ya. bu, boleh nggak kita cerita tentang uh, divisi IT-nya supaya teman-teman mahasiswa bisa dapat gambaran nih, gimana IT di perbankan itu? Ya, gambaran mengenai IT di perbankan tentunya sangat-sangat diperlukan. Bukan sekali ya apalagi yang benar-benar profesional gitu kan karena suatu perbankan itu bisa berjalan apabila sistemnya sangat baik gitu kan dengan database yang e, kita ada saat ini itu tentunya juga harus termaintan dengan baik yang memang memerlukan tenaga IT apalagi saat ini era digital ya semakin e, ke depan digitalisasi itu semakin sangat diperlukan semakin sedikit orang yang e, transaksional di cabang karena apa karena semua transaksi perbankan saat ini bisa dilakukan dalam satu genggaman saja jadi sahabat halomel maupun sahabat tidak harus repot-repot untuk keluar rumah apabila ingin Transaksi perbankan. Cukup transaksi di mana berada, apakah itu di rumah, mau sambil santai, sambil nonton, mau sambil tiduran, semua transaksi perbankan bisa berjalan. Tentunya semakin hari, semakin ke depan, tenaga IT yang profesional itu pasti sangat-sangat diperlukan. Malah kayaknya bakal rebutan nih. gitu Bu, kalau tadi ngobrol-ngobrol tentang... Uh layanan di dalam satu genggaman, nah ini OCBC NISP kan ada online banking-nya, boleh ceritanya oh, tentang One Mobile-nya? Betul, jadi eh, sahabat Halo eh, Mail Studio semuanya, kita memang ada eh, yang namanya One Mobile. One, One Mobile itu apa? Jadi One Mobile itu transaksi eh, fasilitas layanan dari OCBC NISP yang kita berikan kepada nasabah untuk memudahkan transaksi. Jadi, eh, sahabat, halomel semua bisa melakukan transaksi dalam satu genggaman itu dalam artian yang penting kita bawa handphonenya. Selama kita bawa handphonenya, semua transaksi bisa berjalan. Baik itu transaksi transfer, transaksi pembelian, transaksi pembayaran, maupun transaksi untuk penarikan tunai pun di ATM itu bisa dilakukan tidak harus bawa kartu ATM-nya. Jadi, sahabat Halomnya semua akan merasakan kemudahan digitalisasi. Yang akan membantu uh, transaksional sahabat Halomnya semuanya. Apalagi nih, Bu, yang ada di One Mobile yang istimewa banget yang top-nya gitu, Bu. Boleh fitur-nya, yang trennya sekarang nih ya, yang memang bisa terjangkau gitu kan. Kita ada yang Namanya andalannya itu transaksi forex, apa sih transaksi forex gitu kan, mungkin sahabat kalunel semua saat ini kalau membuka rekening di suatu bank, itu hanya mendapatkan satu nomor rekening, misalnya nomor rekening rupiah, nomor sekian, kalau misalnya Anda mau e, persiapan nih nanti mungkin akan meneruskan S2-nya, misalnya keluar negeri kan harus mulai menabung dari sekarang, mungkin mau dalam itu US Dollar atau euro, otomatis kan harus buka rekening baru lagi. Nah, di OCBC NISP, dengan satu kali membuka rekening, sahabat hawa semua akan mendapatkan 12 mata uang tentunya. Nah, 12 mata uang itu apa aja sih? Kita ada Aussie, ada SIM dollar, ada US dollar, ada euro, Yen Jepang, dan lain-lainnya. Di mana nomor rekeningnya tetap satu. Tidak berbeda-beda, restoran awal pun cukup satu, di rupiah aja, tetapi bisa melakukan transaksi jual-beli forex online langsung di handphonenya sahabat Huawei semua. Jadi, misalnya sahabat sekalian cek nih, sekarang lagi santai, lihat kursnya, kurs dolar lagi turun. Nah, boleh ah, saya beli ini, nyobain mau oh, 500 ratus Sibuk mau satu juta, intinya masih terjangkau. Jadi sahabat halomel semua bisa beli US dollar saat itu. Berapa lama kemudian pada saat break misalnya mau cek lagi kursnya udah naik dijual kembali US dollarnya masuk ke rupiah itu tanpa dikenakan biaya tentunya malah sahabat halomel semua bisa mendapatkan uh, spread dari harga kurs jual belinya tersebut. Jadi semakin sering terjadi. Transaksi semakin aktif transaksinya akan mendapatkan kelebihan dari jual beli forex Itu kalau yang online saat ini Nah, di luar itu mungkin sahabat sekalian mau coba nih investasi yang lain ya, mungkin kalau tabungan ah udah biasa nih, deposito ah saya udah punya, gitu kan saya, saya mau cobain, ah beli saham. Nah, itu jangan khawatir ya sahabat-sahabatnya semua, dengan hanya dana Rp20.000, kita bisa coba investasi di reksadana. Nah, di reksa daerah tersebut pun bisa sahabat kalau main semua transaksi di One Mobilenya OCBC NISP. tanpa harus datang ke cabang, bisa beli saham di situ, bisa beli pendapatan tetap di situ, bisa beli eh uh, juga. Jadi semuanya uh, kita fasilitasi cukup di satu genggaman aja. Tidak perlu repot-repot untuk datang ke cabang sehingga uh, sahabat kalau semua kan cukup stay di rumah ya. Apalagi sekarang masih ada lanjutan nih, dari uh, pandemi corona, otomatis kita harus lebih menjaga kesehatan. Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah deh keluar rumah. So, transaksi perbankan tetap bisa kita jalankan. Dan 24 jam. Mau transaksi perbankan, misalnya, mau pembayaran juga bisa. Mau isi pulsa, semua bisa. Nggak harus keluar uh, rumah, nggak harus keluar kos, gitu kan. Nggak usah juga, harus keluar dari kampus, mungkin selain ada pembelian atau pembayaran, ada harus isi pulsa itu cukup diam aja di posisinya masing-masing. Buka handphonenya, semua transaksi perbankan bisa berjalan. Kita, Bu kalau buat nasabah yang mungkin masih senang dengan layanan konvensional, tapi nggak mau ke cabang tuh gimana? Nah, digital nggak masalah juga nih, soalnya kalau OCB Cnsp kan kita cukup komplit ya. Kita lihat nih siapa yang semangnya Digitalisasi kita siapkan semuanya. Nah, kalau yang memang masih konvensional, kita tuh ada yang namanya RFRM. Itu tim dari uh, bisnis uh, relationship funding manager OCBC NSP yang akan membantu uh, transaksinya, baik itu untuk pembukaan rekening. Misalnya, jadi ada di kita tuh yang terbaru saat ini, RFRM Mobile, sehingga uh, RFRM kami bisa bantu untuk mendatangi para calon nasabah, boleh ke kantor, misalnya, boleh ke rumah nanti kita bantu, jadi pembukaan rekening bisa dilakukan melalui laptopnya relationship manager kami, ataupun melalui handphonenya nya relationship manager kami, jadi nasabah hanya memperlihatkan KTP-nya lalu foto di sistemnya kita, maka rekening akan segera aktif sudah dibukakan rekeningnya nomor rekening nya pun boleh pilih, nomor cantik, boleh sesuai pengennya dia nomor berapa, itu boleh juga, kartu ATM bisa kita langsung berikan, dan e, semuanya langsung bisa dicoba transaksinya, kita bisa langsung aktivasi juga untuk OneMobile-nya, gitu. Wah, super simple banget ya, Bu, ya. Terima ya, ya. kasih, Bu, ini pembicaraan kita membuka wawasan untuk kita semua. Sebagai penutup, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan dari Bu Siska untuk generasi muda seperti kita agar terus belajar dan berkarya. Ya. Uh, para sahabat studio halomea -hal semuanya, kita kedepannya akan memasuki era digital, yang pasti akan melalui beberapa perubahan-perubahan yang lebih canggih, maka kita memang harus selalu up to date, harus selalu mengikuti uh, hal tersebut, karena kita uh, akan merasa terbantu dengan adanya digitalisasi tersebut. Dan jangan lupa kita manfaatkan digitalisasi tersebut untuk membantu kesuksesan kita. Dan juga jangan tunda mulai menabung dari sekarang dengan uang kecil, minimal hanya 20000 Sahabat halomel semua sudah bisa bertransaksi reksadana melalui genggaman di mana saja, kapan saja.